Serangan harimau adalah sebentuk konflik manusia dengan hewan liar yang ekstrim. Serangan ini bisa terjadi dengan berbagai alasan. Konon, serangan harimau melebihi serangan manusia oleh kucing besar lainnya. Kajian paling komprehensif soal jumlah kematian, akibat serangan harimau menunjukkan keberadaan sekitar 373.000 korban antara tahun 1800 dan 2009. Dengan rata-rata sekitar 1.800 jiwa per tahun, Kebanyakan serangan tersebut terjadi di India, Nepal, dan Asia Tenggara. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Konflik antara manusia dan harimau Sumatera atau panthera tigris sumatrae terjadi di desa Teluk Lanus, kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Riau. Seorang remaja laki-laki tewas diterkam harimau. Saat dikonfirmasi, kepala bidang teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau membenarkan adanya peristiwa serangan harimau tersebut. Dia mengatakan korban diterkam harimau di dekat pondok tempat tinggalnya. Saat kejadian, korban diterkam lalu dibawa ke dalam hutan. Setelah kejadian itu, keluarga bersama warga setempat berupaya mencari korban. Pihak BBKSDA akan menerjunkan tim ke lokasi untuk penanganan konflik antara manusia dan hewan dilindungi tersebut. Sementara itu, masyarakat di sekitar lokasi diminta untuk tetap waspada dan diimbau agar tidak menyerang satwa yang dilindungi tersebut. Harimau Sumatera sebelumnya sempat beberapa kali muncul di permukiman warga di Desa Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Riau. Harimau sempat menerkam ternak ayam dan kambing milik warga. Bahkan Harimau juga sempat menyerang seorang pria pencari kayu di dalam hutan pada Juli tahun 2021 lalu. Korban tewas di mangsa Harimau Sumatera saat mencari kayu di kawasan hutan di desa Tanjung Simpang, kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Jasad korban ditemukan dalam kondisi tidak utuh sebab sebagian sudah dimakan oleh si raja hutan tersebut. Setelah kejadian, Babinkam Tipmas Desa Tanjung Simpang mendapat laporan dari warga. Kemudian ia berangkat ke lokasi untuk membantu mengevakuasi korban bersama petugas TNI. Namun petugas tidak bisa sampai ke lokasi karena akses jalan yang ditempuh melewati sungai. Setelah warga sampai ke lokasi, korban ditemukan sudah meninggal dunia akibat diterkam harimau. Korban ditemukan sekitar 50 meter dari lokasi awal diterkam. Jasad korban dengan kondisi penuh luka dan tidak utuh. Selain itu ada luka gigitan harimau di tubuh korban. Kepala BPK Riau membenarkan kejadian konflik satwa dengan manusia tersebut. Lokasi kejadian itu merupakan kawasan hutan XPT Bara Indung. Areal tersebut selama ini menjadi rumah harimau Sumatera, Sehingga dilarang melakukan aktivitas di sana. Pihaknya menyampaikan duka cita atas meninggalnya korban akibat diterkam satwa di lindungi itu.